สวัสดีค่ะโนเกีย 2020 นะ Halo guys, Assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel saya Penaska Official. Oke guys, jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan preset Alik Motion lagi guys ya. Tapi sebelum lanjut seperti biasa lah ya, kita langsung ke video preset yang pertamanya tanpa berlama-lama gitu guys. Oke okay guys, selanjut ke preset yang kedua ya. Oke okay guys, selanjut ke preset yang ketiga ya. Oke, kita Lanjut ke preset yang keempat. Oke, okay, okay, lanjut ke preset yang kelima 5 ya. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-6 Oke okay, lanjut ke preset yang ketujuh ya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 Oke, lanjut ke preset yang ke-12, ya. Jarkawai, Oke, lanjut ke preset yang ke-13. Oke lanjut ke preset yang ke-14. Udah kecil. Imut. Lucu. <gulis> Siapa lagi like sih kalau bukan kamu? <sukur> Oke lanjut ke preset yang ke-15, guys. <sukur> Oke lanjut ke preset yang ke-16 diseriusin Alhamdulillah kalau dimainin ya nggak apa-apa ya. ya. Oke lanjut ke presiden yang ke-17 ya Oke lanjut ke presiden yang ke-18. lemes bestie mau pamer ayam tapi takut ayam yang lain Oke lanjut ke presiden yang ke-19. oke okay, lanjut ke preset yang kedua puluh ya guys oke okay, lanjut ke preset yang terakhir itu kedua puluh satu Oke okay guys mungkin segitu aja presetnya ada 21 preset yang saya bagikan di video ini Oke okay, untuk link presetnya ada di deskripsi kalian bisa langsung ambil aja satu persatu ya Oke okay, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya